Jadi intinya saya berdoa mudah-mudahan almarhum di sana diringankan hisapnya sama Allah. Amin. Karena dia meninggal dalam rangka akan memberikan kesaksian di pengadilan yang itu akan memberatkan saya. Hmm. Tapi saya tidak punya ruang, tidak punya celah untuk melaknat karena sudah meninggal mas dan diselamatkan, akhirnya nggak bisa memberatkan pesur kan jadinya. Iya, jadi ya tapi kita tetap berdoa, mudah-mudahan keluarganya diberikan ketabahan ya, Amin. rezekinya dilancarkan dan almarhum di sana diampuni sama Allah. Dan saya nggak mau minta maaf. Allah Allah. Ya. Kecuali terbukti bersalah, minta maaf itu gampang. Jangan kau minta maaf, cium kakimu saya mau. Yang penting buktikan kalau saya salah. Ada kepastian hukum, saya siap di hukum apabila Pak Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Cukup sekian Pak Jokowi, mohon dengan rumah Bapak Presiden yang juga ikut-ikut sebagai, sebagai Wakil Ketua OSIS Bersaksi di sini, meyakini ijazah Jokowi asli, tetapi tidak pernah lihat Jadi dia bukan angkatannya, iya. karena apa? Beliau selaku Presiden Republik Indonesia, mestinya mereka sangat bangga Ini loh temanku, satu grup jadi presiden siapa yang gak bangga hmm. saya baru berkawan dengan Mas Khosinuddin saja sudah bangga <guluh> dengan Pak Egi saja sudah sangat bangga apalagi ini berkawan dengan presiden. Pak Jokowi presiden oh, Republik Indonesia orang nomor satu dan apa sih susahnya kalau negara-negara apalagi permasalahan ini sangat-sangat krusial sangat-sangat penting menyangkut harga diri pembuktian yang akan pembuktikan adalah dari jaksa Penuntut Umum Bapak bisa uh, titip ke mereka untuk menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia ini ijazah saya SD, ini ijazah saya SMP, ini ijazah saya SMA, ini ijazah saya ijazah, saya, ijazah UGM. Sebenarnya cukup simpel dan tidak berlebih-lebih. Diperintahkan ditangguhkan dikeluarkan itu hak majelis hakim. Mohon uh, hak kebebasan Gus Nur dan. Bambang Tri, diperhatikan, itu penganiayaan itu berdosa besar. Apabila belum ada bukti sama sekali dan sudah ada dari jasa. Saya langsung address Pak Jokowi. Ya. Apa susahnya menghadirkan jasa asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa Ada kepastian hukum, saya siap dihukum apabila Pak Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Masa. Cukup sekian Pak Jokowi. Mohon dengan hormat Bapak Presiden yang saya hormati, hadirkan jasa asli Bapak di persidangan supaya nggak ada pro kontra di masyarakat dan kita semua bisa saling memaafkan. Yang kedua, saya sudah himbau kepada saksi kepala sekolah SMP 1 Pak Salim Ahmad untuk menyurati Jokowi atau datangi rumahnya yang di Solo sini juga yang kedua saksi dari Tommy atau Tomo Tomo Putra Tomo Putra yang juga ikut-ikut sebagai, sebagai wakil ketua OSIS bersaksi di sini meyakini ijazah Jokowi asli tetapi tidak pernah lihat nah, maka beban pembuktian ini ada pada jaksa saya juga himbau kepada Tomo tadi supaya surati Jokowi dan dia menarik tadi mengucapkan saya dekat dengan sepupu Jokowi nggak tahu siapa akan menyampaikan nanti semoga jaksa dengan hormat anda dan saya sama sepenegak hukum anda kan nanti habis ini mau menuntut saya harus membela bagaimana apa yang anda mau tuntut ijazah aslinya nggak ada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 kecuali terbukti bersalah minta maaf itu gampang jangan kau minta maaf, cium kakimu saya mau yang penting buktikan kalau saya salah kan belum terbukti bersalah sudah di penjara, ah, sudah di penjara dan gak boleh telepon anak istri dan di isolasi dan macam-macamnya jadi mas Ahmad, dan semuanya intinya ya. saya dalam rangka mencari kebenaran, saya bukan kriminal bukan narkoba, bukan penjahat, bukan teroris saya hanya youtuber yang undang narasumber dan saya nggak nyangka akan terjadi seperti ini Gitu, Ini, ya, pak, pak, pak, pak, pak. saya langsung address pak Jokowi ya. apa susahnya menghadirkan ijazah asli anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa ada kepastian hukum, saya siap dihukum apabila pak Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya di persidangan cukup sekian pak Jokowi mohon dengan hormat bapak presiden yang saya hormati hadirkan ijazah asli bapak di persidangan supaya nggak ada Pro kontra di masyarakat dan kita semua bisa saling maafkan. Ya, selesai. Ya. saudara-saudara secara ilmu hukum dalam pengertian ini sudah kami upayakan di sidang tadi sangat jelas bahwa jaksa yang punya beban pembuktian dalam peristiwa pidana ini beban pembuktian ada pada jaksa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 Anda dan saya sama sepenegah hukum Anda kan nanti habis ini mau menuntut Saya harus membela Bagaimana apa yang Anda mau tuntut Ijazah aslinya gak ada Artinya Tidak dibenarkan Gus Nur dan Bambang Tri Ditahan hmm. harus dibebaskan Karena tidak ada kebohongan Dan tidak juga enggak ada keonaran Lalu untuk apa dia ditahan Untuk apa dia diadili? Saya sudah ngomong juga dengan Majelis Hakim Melalui Majelis Hakim saya minta Perintahkan Jaksa mesti bawa kalau jaksa tidak membawa juga minggu depan harus dipastikan hakim untuk memutuskan bebas Bambang Tri dan Gus Nur itu logika hukum ajas kita ini mudah cepat murah sederhana Candu lalu-lalu begini Kalian enak dapat uang dari negara Jaksa, Hakim, kita lawyer apa? kita ini. dari umat, dapat doa rezeki dari Allah Oleh karena itu Saya hanya berharap kepada Allah tentunya Kepada manusia yang capeklah lah berharap Semoga Allah buktikan dengan sangat jelas Minggu depan Kalau ijazah asli Jokowi enggak ada juga Semoga mereka yang melakukan ini diazam oleh Allah dan Bambang Tri serta Gus Nur dibebaskan. Amen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah menyimak bersama persidangan yang banyak sekali kejanggalan dan apa kelucuan kekurangan ajaran ya. ya termasuk itu dan sebagai kanan, kanan. sebagai ketua alumni ikatan Mencana. alumni SMP Satu, Satu negeri surakarta angkatan 1976 ya ada grup di mana katanya Pak Jokowi menjadi alumni dari Angkatan tersebut, se namun anehnya, ini yang ini yang rekan-rekan Pak Jokowi yang kebangetan kurang ajar, e, atau yang pakan, Pak, ya. <laughs> ataukah Pak Jokowi yang memposisikan diri bahwa memang beliau orang ya. yang sangat penting, orang war ya, hmm. jadi dia bukan angkatannya, e. Gitu. E. karena apa beliau, selaku presiden Republik Indonesia, mestinya. Mereka sangat bangga Ini loh temenku Satu grup, satu grup. Jadi presiden Siapa yang nggak bangga Saya baru berkawan dengan Mas Hosinudin saja sudah bangga Dengan Pak Egi saja sudah sangat bangga Apalagi ini berkawan dengan presiden. Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia Orang nomor satu Dan apa sih susahnya Kalau rekan-rekan seangkatan Apalagi permasalahan ini sangat-sangat-sangat krusial, sangat-sangat penting, menyangkut harga diri. mestinya si apa Tommy tersebut bisa menyampaikan Pak atau Mas Bro atau yang mulia. yang mulia, Bapak Presiden, ini ada persoalan seperti ini. Mohon tunjukkanlah lewat entah ajudan atau siapapun perintahkan ke saya atau ke Pak Jaksa bawakan apa itu namanya uh, ijazah aslinya biar kami ini tidak malu mengakui Pak Jokowi sebagai teman angkatan alumni SMP Negeri 1 Surakarta begitu sebetulnya permasalahan ini sangat-sangat simpel dan saya juga sangat mencintai Pak Jokowi mestinya dengan persoalan ini biar menjadi e, ibrah atau bisa ditunjukkan bahwa memang apa yang sampaikan e, Pak Bambang itu tidaklah benar jadi kita akan bangga sekali bahwa Pak Jokowi benar-benar e, alumni SMP Negeri 1 ijazahnya memang benar asli sangat sederhana sekali demikian dari saya, saya, saya buat ya. cool. warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi -sal wabarakatuh, dari persidangan hari ini kita masih menunggu yang tadi diulas teman-teman diulas Bang eh, Profesor Regi Pak Jokowi mohon dengan sangat dengan hormat Bapak adalah presiden kita tercinta Bapak Jokowi eh, hemat saya Bapak untuk menunjukkan eh, kenegarawanan Bapak menunjukkan ijazahnya saya tahu kami tahu bahwa Bapak Jokowi sebagai presiden pasti sangat-sangat sibuk tetapi Bapak ada ajudan, ada staf khusus ada dan lain sebagainya. Terutama juga yang di sini pembuktian yang harus membuktikan adalah dari jaksa penuntut umum. Bapak bisa uh, titip. titip ke mereka untuk menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia, nah. ini ijazah saya SD, SMP. ini ijazah saya SMP, ini ijazah saya SMA, ini ijazah UG. saya ijazah UGM. Sebenarnya cukup simpel dan tidak bertele-tele Cukup sekian Monggo dilanjutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya hanya nambahkan sedikit dari senior saya Karena ini adalah kekuasaan domainnya eh, Hakim Maka Hakim punya kekuatan hukum Yaitu Hakim yeah. bisa memerintahkan jaksa Lepaskan dulu Minimal eh, Bukan putusan berlarut, tapi Silakan sidang dijalani, tapi Gus Dur dan Bambang Tri diperintahkan, ditangguhan, dikeluarkan. Itu hak Hakim mohon eh, hak kebebasan. Gus Nur dan eh, Bambang Tri diperhatikan. Itu penganiayaan, itu berdosa besar. Apabila belum ada bukti sama sekali dan sudah ada dari jaksa, juga waktunya ya begitu banyak, tapi tidak bisa mendapatkan. Bukti sampai saat ini, bukti empat bulan. Demikian itu berdosa besar, akan bertemu di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.